halo YouTube selamat datang di channel saya saya di waktu keseharian adalah seorang desainer rumah atau interior tapi di waktu senggang saya suka eksplorasi desain-desain saya dari rumah pun sampai tanah dalam pun saya hajar yang penting kreatif ya gak sih nah ngomongin masalah kreativitas ini saya ada rumah yang pas untuk anda modelnya adalah minimalis ini adalah rumah yang saya rancang khusus untuk menghadapi situasi yang kita semua udah tahu saya sebut ini sebagai rumah PPKM atau PPKM kan PPKM itu yang membuat orang makin kaya dan yang miskin makin miskin Terus dengar-dengar itu ada konspirasi. Saya nggak mau tahu. Yang penting saya bisa desain. Di sini saya eksplorasi desain. Wuh, Mas Joni, Mas Joni kenapa kabur pakai motor? Oh, kayaknya dia nggak pakai masker, jadi dia lari dari satgas. Mungkin ya satgas ya, mungkin loh gitu. Terus rumah ini didesain untuk orang-orang yang menyenangkan Uh, rumah mau mo, tipe modern gitu terus ya ini lebarnya 8 meter dan ting, uh, ke belakangnya itu adalah 15 meter rumah ini pagernya dirancang pakai besi kenapa karena besi lagi naik jadi supaya tahu ini rumah dibikin pak waktu zaman PPKM loh mahal loh pagernya gitu terus kayunya juga kayu slab beneran bukan yang kayu-kayu sebenarnya dari semen itu Nah kenapa saya bilang rumah ini siap untuk ppkm? Ini saya ini kita coba numpang masuk ya Dari kita bisa dari atas nih soalnya digebok gitu Terus ini nah begitu masuk rumah itu langsung disemprot oleh uh, disinfektan ya gitu Ini airnya terdiam ya gitu karena saya nggak bisa animasinya gitu soalnya saya nggak ngerti jadi kalau ada yang ngerti caranya tolong ngajarin saya kasih tahu di komen gimana caranya nah ini adalah pipanya pipanya jadi semprot jadi mobil langsung bersih mobil langsung bersih nah terus rumah ini pun juga dirancang untuk siap social distancing. Jadi setiap anak tangga di depan ini mewakili itu lokasinya satu orang. Kalau satu di bawah, satu tengah, satu di atas, enggak boleh ada datersekam karena ini rumah ppkm gitu. Dan udah diawasi di sini diliatin. Nih kita bisa lihat bannernya ditaruh di depan ya sengaja ya. Lebih dari satu meter harus jarang mendekatan. Jadi untuk yang punya anak remaja pas nih gitu, karena bisa punya alasan supaya anaknya itu nggak apa-ngapain. Wah oh, ngapung-ngapain deket-deketan? Social distancing ini rumah ppkm bisa gitu. Itu adalah nilai tambah salah satunya dari rumah ini. Terus larang berkumpul juga gitu karena ya berkumpul itu beresikonya tinggi gitu. Sebelum masuk ke rumah ya harus cuci tangan. Nah ini tempat cuci tangannya udah lama nggak dibersihin ini. Tamannya juga udah berantakan mungkin ya tukang tamannya udah pulang kampung atau emang yang punya rumah takut kali gitu uh, lagi batuk atau apa. gitu Nah ini ada tamu nih, ada tamu mau datang teman dia belum boleh masuk karena harus ngantri. Jadi jaraknya ini pun 2 meter, jadi harus nganti aman. Yang ngantri pun aman, yang punya rumah aman. Tapi kalau kita nggak harus ngantri, soalnya ya kita kan beda gitu. Nah kita masuk dalam rumah, oh, si Paul ini ada rumahnya Paul. Saya lupa kenalin Paul. Ini kita numpang masuk ya gitu. Nah, dia udah menyambut kita yang mau salaman. Oh, wow, saya nggak mau salaman. Gitu, ingat, kita tuh harus menghindari bersentuhan dengan orang lain. Ya Paul yang minta maaf ya, gitu. Si Paul sepertinya kaget kita datang. Uh, dan si oh si Samantha si mantan dia lagi siapin minuman mungkin kalau dia udah tahu seorang tadi saya telepon sore-sore mau datang gitu. Nah di dapurnya pun itu ada tulisan semua pakai masker ingat ya semua tuh harus pakai masker nah ini Samantha mantan nggak pakai masker nakal dia. Misal si Paul sih pakai dia. Nah rumah yang modern ini di depannya itu langsung ketemu dapur. Jadi waktu belanja dari mobil belanjanya langsung masuk dapur dan karena Nah, ini rumah PPKM ingat loh ya konsisten kita ini rumah PPKM jadi ada ada batasannya dari dalam dapur sama dalam dan di luar dapur gitu saya sampai keselimpet ngomongnya gitu kaget saya Sisa mantap kok baik banget jadi ya, nyiapin wine belum buat kita. Nah, ini jadi misalnya Sisa Samantha lagi batuk dalam. Oh, oh, oh, kenanya ke plastik sini. Aman. Itulah rumah PPKM gitu. Dapurnya sendiri lengkap. dia Ada oven, ada microwave, ada dispenser, ada kulkas. Oh, kompornya tanam, terus lightingnya bagus. Ya, begitulah. Emang orang siap PPKM harus nyaman rumahnya kan. Eh, sorry, sorry, Pak nah sebelum masuk rumah benar-benar ingat kita harus cuci tangan nih cuci tangan pakai sabun ada peringatannya pokoknya namanya rumah ppkm ya semuanya ada di yang yang memperingati kita untuk terus bersih Nah, kita coba cuci tangan ya. Oh, nggak bisa. Saya tuh kerannya saya nggak tahu caranya lainnya, dan kita nggak ada di sini, nggak ada di bayangannya. Mungkin karena saya vampir atau apa nggak tahu. Saya, kita masuk pertama kamar mandi, maklum kan tadi habis jalan, kita pengen kamar mandi dulu. Kamar mandinya sederhana dan dirancang pakai shower, karena shower itu lebih bersih shower itu lebih bersih untuk menghadapi kuman terus ya saya bikin lebih gampang gitu jadi ya terasih misalnya mau yang lain gitu tapi ngomongin emang ngomongin kebersihan gitu coba perhatian deh nggak ada kan gitu komplek yang ayo masuk komplek ini adanya di shower sama dia nggak ada yang ayo masuk komplek ini mesti masuk betap nggak ada jadi ini adalah sebuah hal yang sudah direncanakan ceritanya gitu padahal sih saya alasan aja Nah ini adalah kamar di bawah kamarnya sendiri pun satu-satu orang hanya hanya hanya boleh satu jadi kalau perlu mengelok daun orang ya tinggal gembok ini kunci udah nggak bisa kemana-mana deh ya deh ngeliatin meranak merana di dalam gitu oh ini siapa tuh oh si Markus si Markus si Markus nanti kita lihat si Markus nah setelah kita lihat ke kamarnya sekarang kita ke daerah rumah utamanya yaitu oh ini si ada si Ana juga ragi rame ya Paul di sini ya gitu uh, ini si Ana itu lagi nungguin siapin makanannya si si Samantha tadi ya gitu nah ini rumah ppkm jadi makannya pun musi gantian gitu jangan pun makan jadi bahkan nonton tv pun harus harus gantian nah ini cuman dia lagi bingung kayaknya menonton apa gitu jadi tv dimatiin dulu ya bagus juga sih jadi hemat energi kan nanti waktu pandeminya setelah selesai ini bok ini rak bukunya bisa dipindahin di sudut bisa atau dijual juga bisa sekarang online bagus kok gitu penjualannya nah misal kita mau ke belakang ini langsung disemprot lagi tuh sama langsung disemprot karena ini rumah PPKM ya gak? Oh langsung semprot airnya mati tapi airnya mati tengah jalan bingung saya gimana animasinya Nah, ini adalah kolam berenang ceritanya. Mirip sumur sih kolam renangnya. abis apa boleh buatnya cuman-cuman segini kan ruangannya nah waktu sebelum berenang ya kita harus cuci tangan dulu karena untuk kebersihan tubuh jadi kolam benang itu ada dua saya tuh pengertian siapa tahu kan Oh nih Markus Markus Markus tuh lagi berenang deh dia. dia bahkan berenangnya masih pakai masker loh karena itu untuk kebersihan ya Markus lagi berenang di sini terus di sini misalnya siapa gitu mau berenang. jadi tetap menganut social distancing walaupun tengah-tengah berenang ya misal kalau lap ya ngelanggar sebentar lah sambil tahan napas bisa entar. Nah, kita masuk lagi ke dalam rumah, sekarang kita lihat ke atasnya. Tangganya sendiri pun itu dipisah ke kiri jadi ada ada tiga sisi ya gitu. Supaya jaraknya bisa konsisten. Eh, kamu boleh-boleh masuk ya. Nanti ya tunggu aja kamu situ. Nah, kita naik ke atas ya naik ke atas awas nanti jatuh pelan-pelan oh gelap nyalain lampunya Paul ah iya makasih Paul nah ini ada ini hmm. kenapa kelab kelip ya gitu kayaknya ini karena sangat genting jadi peringatannya kelab kelip gitu jadi jangan jangan deket-deket gitu jangan ngumpul satu-satu yang paling pertama karena ini sempit jadi nggak muat gitu kalau ngumpul di sini jangan ya gitu. nanti jatuh bahaya nah di atas itu ada tiga kamar sama dua kamar mandi kita lihat kamar yang paling deket dulu ini adalah kamar untuk yang cowok oh sama ternyata tempat tidurnya belinya grosiran ketahuan si Paul nah ini eh uh, kamar cowok yang biasanya kan misalnya lagi ppkm kita kan harus banyak di rumah ya gitu jadi ya sambil youtuben gitu atau main game ya enak jadi kan nyaman ya gitu nah terus kita keluar lagi, kita keluar lagi. Udah jangan lama-lama di kamar cowok, gitu nggak enak. Gitu. Nah, ini kamar mandi yang di, di, di atas. Ini sama ada cuci tangan. Terus ada peringatan juga. Peringatannya terlalu nempel. Ternyata terus, saudara, saudara jadi agak, ya maafin ya. <laughs> terus eh uh, ini pakai shower juga. Karena lebih cepat, jadi pulang rumah, showeran langsung bersih, kan gitu? Nah, ini kita ke kamar cewek. Kamar cewek sama, tuh, spraynya pun sama karena supaya belinya bisa sekaligus. Jadi, nggak usah pindah-pindah toko karena ingat, semakin sering kita ketemu orang beragam orang, semakin tinggi juga resikonya. PPKM ini, rumah PPKM, jadi harus konsisten sampai cara belanjanya pun konsisten. Ini kamar cewek ya. Kalau misalnya cewek kan lebih suka ngaca-ngaca ya. Kalau cowok ngaca-ngaca ya, mesti ditanya-tanyain dikit gitu, kenapa deh suka ngaca-ngaca. Nah ini kamar cewek, jadi dia biar main handphone handphonean di sini. Coba saya pura-pura jadi cewek. Halo, aku lagi di sini, gitu. Hahaha, terima telepon. Nah terus aku mau ngaca. Nah begitu kira-kira perjalanannya. Jadi selama ppkm dia tetap bisa hidup nyaman sambil ngeliatin si Markus. Markus, gimana kabarnya Markus? Enggak ah, kelihatan. lah biar aja. Deh terus kita keluar kita keluar kita ke kamar utama gitu ngomong-ngomong tadi si Yuni mana ya si Yuni itu pasangannya Paul wah itu Yuni itu terlalu Yun entar terlalu kita akan ngomongin kamar utama dulu masuk kamar utama harus cuci tangan lagi tuh sayang klep klip itu loh gitu harus cuci tangan diperingati di mana mana karena ini adalah rumah PPKM jadi harus konsisten sesampai sampai dalam kamar mandi juga sama, sama yang lain jadi emang dirancang persis sama sebenarnya sih emang untuk menekan harga Lo kenapa kamu kok kemas-kemas kayaknya si Uni udah nggak tahan sama situasi PPKM dia mau kabur kayaknya ntar mesti dibilangin ke Paul nih gitu Nah ini kamar utama, biarpun kamar utama, itu kasurnya tetap dua. Karena apa? Karena social distancing. Jadi untuk demi keamanan masing-masing orang, itu bahkan tidurnya pun harus dipisah. Hanya boleh bersatu tidurnya kalau saya coba untuk bikin ini video untuk anak-anak ya. Jadi yang dewasa ya pengertian ajalah kira-kira ngapain gitu. Mencongklak gitu apa-apa. Mencongklak tuh kalau sendirian tuh nggak enak gitu. Jadi mesti berdua emang gitu. Nah, ini kita masuk eh terus ini kita keluar kamar. Jadi view-nya itu banyak matahari. Coba kita jadi ubah jadi siang ya. Kita ubah jadi siang. Tuh, matahari masuk karena matahari tuh bagus di situasi Covid ini bisa membantu untuk mengatasi covid denger-dengar. Kalau yang saya tahu sih yang pasti hemat energi ya, gitu. Nah, kita turun lagi ke bawah, kita agak sorein dikit gitu. Kita turun ke bawah. Eh Paul, nah, ini mesti diomongin ke Paul. Paul eh, itu lagi mau kabur mini lu bagaimana gitu. Entar suruhan si Paul lah nanti dia bisa ngatasin kok gitu. Ya itu bukan pertama kalinya juga dia kabur ya Cuman kita nggak enak lah ngomongin gosip kalau di Youtube gitu Nah ini nih Wah jangan-jangan Jangan-jangan ini dia mau kabur sama nih orang nih Oh Pantes ngumpet tadi nggak kelihatan ya kamu ya gitu Ini lagi cari masker Jadi kita inget ya Bahkan dia mau bawa lari bini orang aja Tetap cari masker dulu Karena itu adalah keamanan kita semua Nah kita kembali ke depan rumahnya kita lihat ini adalah rumahnya desain dari Sunday Magers karena ya karena bisa karena <tuh> bisa Nah, ini nih ada tamu, nih ada tamu di kenger. Eh, kamu ngapain? Anak kamu kok ditunjuk-tunjuk ke rumah itu? Oh, ternyata dia bingung ngapain bikin rumah begitu, orang tinggal vaksin aja juga gitu. Nah, tapi ada gosip, misalnya vaksin itu kurang efektif juga jadi ya orang bingung kan gitu mana yang benar yang enggak yang paling bener adalah mempersiapkan rumah kita untuk siap dalam kondisi PPKM siapa tahu PPKM nya diperpandang diperpanjang terus sampai 25 tahun ya kan kita best to get ready ya gitu ya jadi terima kasih banyak sudah hadir di sini misalnya ada Uh, saran sa ada ada ide untuk bikin rumah yang khusus untuk apa atau kamar untuk apa boleh komen nanti nanti saya pikirin mungkin apa enggak gitu saya sendiri pun lagi nyiapin banyak video yang misalnya kayak rumah khusus teroris atau rumah anti-zombie gitu jadi supaya tahu secara desain pun kita itu punya ide ya Gitu. Terima kasih banyak, selamat siang, malam, pagi, dimanapun juga Anda berada, semoga tetap sehat bersama keluarga. Bagi Anda yang berminat dengan desain yang tadi, saya akan memberikan secara gratis dalam bentuk XC, jadi dalam PC Anda tinggal Anda mainkan seperti main game, bisa pakai mouse, bisa juga pakai gamepad. Khusus untuk 100 subscriber pertama saya, terhitung setelah video ini di -upload ke YouTube. Silakan sarkap saya terus nanti hubungin saya bahwa sudah dilakukan via komen atau hubungi saya di email nanti saya akan berikan linknya. Thank you.